Halo, ketemu lagi dengan Ramadhan akan membahas tentang aplikasi WhatsApp. WhatsApp adalah layanan pesan yang sangat terpopuler dunia maupun di Indonesia. Jumlah penggunanya saat ini hampir satu miliar. Bukan itu itu. Mari kita kupas habis tentang fitur whatsapp Oke teman-teman Kita akan lanjutkan Fitur whatsapp Yaitu menghemat data seluler Oke langsung aja kita coba pertama kita klik WhatsApp ya lalu tampilan awal kita lihat sudut kanan ada tiga titik kita klik ya kembali lagi setelan atau bahasa bisa saya setting lalu ini ada penggunaan data dan penyimpanan kita klik setelah itu kita baca di situ ada unduh otomatis media jadi saat menggunakan data seluler ini akan menyedot kuota internet kita saat terhubung ke WiFi itu jika terhubung ke WiFi dia akan otomatis mengunduh atau mendownload oke okay. untuk menonaktifkannya kita hilangkan checklistnya jadi kalau misalnya ada checklist jadi kalau misalnya ada teman-teman kirim gambar kirim suara, kirim video kirim dokumen Microsoft Word Excel PowerPoint jika kita ceklis itu akan otomatis terunduh ke handphone kita atau mendownload secara otomatis itu kalau di data selulernya begitu juga dengan wifi nya kalau misal kita aktifkan atau kita cekliskan foto audio video dan dokumen jika mendapat sinyal wifi itu segala Gambar suara video itu akan otomatis terunduh atau terdownload ke dalam handphone kita. Ini efeknya akan memberatkan memori handphone kita. Jadi, untuk itu kita bisa menonaktifkannya dengan cara mengkosongkannya. Ya, foto, audio, video, dokumen, oke, okay. untuk WiFi-nya, data seluruhnya gitu juga kita kosongkan dengan kondisi seperti ini maka kita bisa memilah-milah jika ada foto yang penting bagi kita kita bisa download langsung tanpa aplikasi whatsappnya secara otomatis mendownloadnya ya ini mudah-mudahan sangat bermanfaat ini sangat berguna sekali ya apalagi terhadap pengaruh ke memori handphone maupun memori ID card kita oke okay. untuk ini sekian dulu kita lanjutkan fitur selanjutnya oke okay, selanjutnya kita akan membahas fitur yaitu membuat jalan pintas untuk mengakses sebuah percakapan jadi fungsinya adalah bagaimana kita membuat shortcut di halaman depan handphone kita oke langsung aja kita coba ini ada kontak siaran bermanfaat saya sudah chat sama dia isi chatnya channel YouTube siaran bermanfaat lalu saya pengennya siaran bermanfaat ini berada di halaman depan handphone saya jadi caranya adalah kontak yang sudah melakukan cat dengan saya itu saya tekan ya saya tekan lama lalu sudut kanan ada tiga titik kita klik lalu tambah pintasan cat paling atas kita klik Oke okay. lalu kita klik tambah maka setelah kita klik tambah maka ikon itu akan muncul di halaman depan ya tambah lalu kita kembali ke halaman depan handphone ya di sini langsung muncul ya siaran bermanfaat jadi ini kita akan mudah menemukan kontak WhatsApp yang sering kita hubungi jadi kita langsung klik aja Ya, langsung muncul dia mudah bermanfaat Kita lanjutkan fitur selanjutnya Yang lain Ya, kita lanjutkan Fitur selanjutnya Kali ini kita akan membahas Tentang Posisi lokasi kita Jadi fungsinya adalah Kita bisa membagikan Atau memberi lokasi atau posisi kepada teman kita atau di grup Oke langsung aja kita coba kita klik kontaknya lalu kita klik attachment paling bawah paling bawah sebelah kanan itu di sebelah gambar kamera kita klik ya di sini ada muncul dokumen kamera galeri audio lokasi kontak, maka kita pilih lokasi. Ya, lanjutkan. Oke, di sini ada informasinya: berbagi lokasi terkini, kirim lokasi Anda saat ini kalau misalnya kita klik berbagi lokasi terkini ya teman akan mengetahui keberadaan kita sesuai dengan waktu yang kita berikan misalnya 15 menit misalnya posisi saya saat sekarang berada di panam maka 15 menit kemudian teman kita bisa memantau atau mengikuti keberadaan kita 15 selama 15 menit. Kalau kita mengaturnya 15 menit, jika satu jam maka keberadaan kita akan terpantau selama satu jam atau begitu juga dengan 8 jam. Oke, okay, kita coba dulu 15 menit Lalu kita kirim send Ya, dalam waktu 15 menit Teman akan melihat maps, peta Peta Google, keberadaan kita Jadi, di mana saya berada Teman akan mengetahui keberadaan saya dalam waktu 15 menit sudah saya setnya 15 menit jika saya set satu jam atau 8 jam Maka teman akan mengikuti keberadaan kita satu jam atau 8 jam berikutnya Tetapi jika kita setnya satu jam Sementara kita tidak ingin keberadaan kita diketahui oleh teman kita 30 menit ke depan Maka kita cukup klik berhenti berbagi ya stop maka akan terubah setnya maka teman tidak akan mengetahui keberadaan kita oke itu untuk berdasarkan waktu ya kita ulangi lagi kita klik attachment lalu lokasi lalu kirim lokasi saat ini ya ini biasanya kita memberikan alamat atau peta maps kepada teman jadi teman tidak kesulitan untuk mencari alamat yang akan dia tuju Nah ini bukan sebatas kontak Ini kita bisa share lokasi ke dalam grup-grup whatsapp yang lainnya Ini sangat membantu sekali untuk memberikan alamat Untuk agar teman memantau kita, keberadaan kita dikhusus khusus lagi kepada orang tua yang ingin mengawasi anak-anaknya jadi seorang anak tidak bisa berbohong lagi dia kirim mapsnya keberadaannya untuk set 1 jam atau 8 jam jadi selama 8 jam keberadaan anak akan dipantau oleh orang tuanya apakah dia, dia berada di sekolah di tempat teman atau di tempat lainnya Mudah-mudahan bermanfaat Nanti kita lanjutkan fitur selanjutnya Oke selanjutnya kita akan membahas Tentang selup blok tentang grup whatsapp Oke pertama kali Kita buka whatsappnya dulu Ya menu paling awal Pertama kali kita belajar buat grup whatsapp dulu Maka Pertama kali yang kita lakukan adalah mengklik sudut kanan Ada tiga titik Paling atas ini ada grup baru langsung kita klik Ya Langsung kita pilih kontak yang akan kita masukkan ke dalam grup whatsapp kita Ya misalnya ya. Ini jumlahnya maksimal satu grup ada 256 orang. Jadi kita bebas pilih siapa aja. Kita coba aja dulu. Oke. Okay. Ketik subjek grup di sini. Nah, di sini kita akan buat nama grup WhatsApp kita. Ya, ini adalah contoh. Ya, lalu oke, okay. langsung jadi. Ini adalah grup WhatsApp kita yang baru, yang bernama teman main, untuk mengeditnya. Kita tinggal klik grupnya. Lalu kita klik gambar ini ya yang kosong. Nah, di sini kita bisa ganti warna uh, gambarnya. Ini ada gambar pensil. Kita klik ya. Ini untuk namanya. Oke. Okay. Untuk gambarnya ini untuk tambah peserta. Ya, untuk gambarnya kita klik bagian tengah Lalu kita klik sembarangan aja Sebagai contoh Ya, ini adalah gambar yang akan kita jadikan grup WhatsApp Oke okay. Jadi, selanjutnya adalah Kita ingin menambahkan deskripsi, deskripsi grup Kita ketikkan, Misalnya group yang kita buat adalah mengenai tentang bola atau berita membahas tentang timnas 16 atau 19 bebas atau semuanya Oke okay. Oke okay, selanjutnya di sini ada bisukan notifikasi kita klik jadi kalau misalnya ada chat-chat di grup itu mengganggu kita suaranya kita bisa set atau kita bisa bisukan atau diamkan ini ada pilihannya ya ada 8 jam satu minggu 1 tahun kalau misalnya kita pengen grup itu tidak terlalu penting kita bisa buat satu tahun oke okay. jadi segala informasi segala isi chat itu tidak akan berbunyi atau kalau misalnya chat itu penting, kita bisa gunakan notifikasi khusus. Ya, gunakan notifikasi khusus, kita bisa pilih suara khusus. Ya, oke, itu untuk nadanya. Getar, mau digetarkan atau dimatikan. Ya, Ini grupnya Atau lampunya Gunakan potilitas tinggi Oke okay. Selanjutnya adalah Jika grup itu Ingin menambahkan anggotanya Itu ada dua cara Pertama Melalui admin Untuk menambahkan peserta Atau Kita bisa mengundang Teman-teman, lainnya untuk masuk ke grup kita melalui undang via tautan. sini kita bisa klik salin, ya. Salin, oke. Kita tinggal cari kontak, ya. secara manfaat, dan lebih salin tahan, jadi paste. Oke, okay. link grup WhatsApp kita telah kita kirim ke teman kita. Jika teman kita mengklik linknya akan akan otomatis bergabung ke grup whatsapp kita Oke selanjutnya itu cara mengundang peserta atau teman agar bergabung ke dalam grup yang kita buat atau selanjutnya kita ingin menjadikan teman yang lain agar menjadi teman grup. Caranya adalah pertama, kita pilih kontak teman yang berada di grup. Lalu kita klik, kita tahan. Ya. Di sini langsung keluar informasi. Apakah kita pertama adalah chat dengan teman kita secara pribadi, pengen lihat nomor handphone ya Jadikan admin grup. Lalu kita klik Jadikan admin grup ya, langsung keluar informasi jadi admin grup. Jadi, teman kita langsung jadi admin grup, atau kita ingin teman yang sudah jadi admin grup kita berhentikan jadi admin. Caranya sama, kita pilih kontak, kita tahan, akan muncul informasi ini. Lalu kita klik "Berhenti" sebagai admin. Ya, informasi admin grup akan hilang di kontaknya. Atau, jika kita ingin mengeluarkan peserta, sama caranya: kita tahan kontaknya, lalu kita keluarkan. Ya, maka teman kita akan keluar dari grup kita. Kalau misalnya grup itu tidak berfungsi lagi Kita tinggal klik keluar dari grup Oke okay. Dan kita bisa menghapus grupnya Klik hapus grup Oke okay, itu semua tentang grup WhatsApp Mudah-mudahan bermanfaat Kita lanjutkan fitur selanjutnya Oke okay selanjutnya adalah fitur tentang tulisan oke, okay. okay, langsung kita buka kontaknya kalau misalnya kita mengetik seperti biasa maka akan muncul tulisan seperti ini Lalu kita ingin melakukan penegasan atau ingin tulisan itu tercetak tebal. Maka caranya adalah dengan menambahkan bintang di awalnya. Lalu kita ketik pesan kita. Setelah itu kita tambahkan lagi bintang di akhir dari kata kalimat. pesan yang akan kita kirim lalu kita enter oke okay. maka nah, ada perubahan selanjutnya adalah bagaimana pesan yang kita kirim bisa bercetak mirip caranya kalau yang bercapta tebal tadi adalah bintang kali ini adalah garis bawah ya kita klik set garis bawah lalu kita ketik pesannya Jangan lupa, di akhir kalimat, di akhir kata, kita tutup dengan tanda yang sama atau garis bawah. Langsung berubah. Selanjutnya adalah tanda coret pada kalimat. Ini kita menggunakan lambang, tak terhingga ini ya, gelombang. Oke, okay. kita ketik pesannya, mungkin kita kirim. langsung kita tutup dengan lambang yang sama ya anda coret ingat eh, tanda ini bisa kita gunakan untuk kalimat untuk ragrap yang penting kita kunci kita kunci dengan lambang di awal sama lambang yang di akhir dan kita bisa mengkombinasikan keduanya contohnya ya kita buat cetak miring lalu kita mau buat cetak tebal ya ingat ya kita tutup lagi dengan lambang yang sama lalu di akhir kalimat kita juga dengan garis bawah oke okay. sekian dulu fitur kali ini kita lanjutkan fitur selanjutnya oke okay, kita lanjutkan fitur selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bahwa pesan yang kita kirim ke kontak atau ke grup berapa lama sudah dibaca Oke langsung aja kita klik di sini kita contohkan adalah di kontak. Jadi langsung kita lihat channel YouTube siaran bermanfaat. Di situ ada 256 jamnya. Caranya adalah kita klik pesan. Oke. Lalu kita klik titik tiga Sudut kanan ini akan muncul. Ada info dan salin. Kalau salin adalah mengcopy pesan yang akan kita kirim, tapi di sini kita klik adalah info. Oke, okay. di sini akan muncul bahwa pesan itu sudah dibaca oleh penerima. Itu ada tanda checklist biru. Itu dia baru baca satu menit yang lalu tetapi dia sudah terima 40 menit yang lalu. Jadi teman-teman ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kita tahu riwayat pesan yang kita kirim. Jam berapa diterima oleh teman kita atau yang kita tuju dan berapa lama atau jam berapa dia baca mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya oke okay, kita lanjutkan kali ini kita akan membahas broadcast oke okay, teman-teman mungkin tidak asing lagi dengar kata broadcast mungkin di BBM sudah sering menggunakannya oke okay, kali ini kita akan terapkan di aplikasi WhatsApp. Ya, kita klik, kita kembali ke menu awal. Langsung aja titik kanan. Ada tiga titik paling ujung kanan, kita klik. Tadi ada buat grup baru. Kali ini adalah kita buat siaran baru. Atau new broadcast. Di sini kita pilih kontak yang akan kita kirimkan nanti. Dan ini jumlah maksimalnya adalah 256 orang. Langsung checklist. oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Ini sudah jadi. Kita tinggal ketik pesannya. Oke, okay. setelah itu kita send. Bedanya grup sama siaran baru ini adalah uh, mengirim pesannya adalah kalau di grup pesan akan terkirim di grup. Tapi kalau siaran baru ini dia akan terkirim otomatis ke kontaknya langsung atau private chat atau chat pribadi. Man, hati-hati, teman-teman. Jualan online sering menggunakan Ini efeknya adalah nomor kontak kita bisa diblok. Jadi, percuma aja kalau misalnya sering nge-share hal-hal yang enggak penting. Oke, kita kembali lagi. Ini bisa kita tambah, ya. Ini masih dua, kita klik tengahnya. Ya, edit menerima. Kita bisa tambah lagi atau menghapus. Kalau menghapus, kita klik tanda silang yang di atasnya. Atau kalau mau ingin nambah lagi, kita tinggal klik kontak-kontak yang ada di grup kita, langsung checklist. Oke, okay, sudah bertambah tujuh penerima. Oke, okay, itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya. Oke, okay, kali ini kita akan membahas. Fitur tentang status WhatsApp yang selama ini kita buat. Oke langsung aja kita klik, kita ke menu utama, sudut kanan ada tiga titik kita klik, lalu klik setelan. Oke kita klik nama atau di gambar. Ya sini ada informasinya kita pengen mengganti nama kita tinggal ketik pensil gambar pensil atau gambar ganti foto profil klik gambar foto tapi kita pengen melihat status WhatsApp yang sudah lama atau selama ini kita gunakan kita tinggal klik info dan nomor handphone nomor telepon ya ah inilah status pilih info Anda inilah status-status yang selama ini saya gunakan di WhatsApp jadi teman-teman bisa mengingat balik atau reminder status-status yang selama ini sudah dibuat di WhatsApp ya, seperti inilah caranya mudah-mudahan mudah bermanfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya Oke okay, sekarang kita membahas tentang otak adik profil kita. Oke, okay, kita kembali ke menu utamanya. Kembali lagi titik tiga sudut kanan. Kita klik setelan. Nah di sini banyak informasi ya. Jadi kita pengen mengedit nama kita, tinggal ketik. Mengedit foto kita, tinggal ganti. Lalu pengen buat status tinggal ganti ya atau atau bisa juga foto profil kita dilihat oleh orang-orang tertentu jadi tidak semua orang jadi caranya adalah klik akun privasi di sini kita bisa set ya misalnya foto profil nih yang ingin yang ingin lihat foto kita cuman kontak saya aja tinggal pilih kontak saya atau saya tidak pengen foto saya dilihat siapapun maka klik tidak ada atau pengen foto profil saya dilihat semua orang tinggal pilih semua orang begitu juga dengan statusnya Apakah dilihat hanya di kontak saya, atau dibagikan ke semua orang, termasuk lokasi terkini? Ya, di sini yang tadi, ya, ada kontak terblokir, mungkin ada nomor asing yang nelpon atau ngirim siaran yang kita merasa terganggu, kita bisa blok. Dan di sini, ah, di sini ada kita lihat informasinya, ya, di privasi. Selanjutnya adalah bagaimana akun WhatsApp kita kasih password penting, ya, ini aktifkan, masukkan passwordnya ada enam digit. Atau pengen ganti nomor handphone, nomor WhatsApp kita, klik ganti, klik lanjut, tinggal verifikasi. Oke, okay. terus untuk set chatnya, kita bisa gunakan di keyboard enter untuk mengirim pesan. Terus kita bisa memilih ukuran fontnya, bisa kecil, sedang, dan besar. Terus wallpaper, cadangkan cat atau riwayat cat di sini bisa kita lihat semua. Jadi, cat kita bisa kita backup ya. Lalu, di sini kita bisa juga agar aplikasi WhatsApp kita menggunakan data minimum. Kita tinggal klik. oke okay, itu aja itu bermanfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya oke okay, fitur selanjutnya kita fokuskan tentang chat atau pesan oke okay. kembali ke menu awal kembali lagi sudut kanan 3 kembali lagi setelan kita klik chat di sini ada chat, tadi seperti tadi ya, enter untuk mengirim jenis fontnya. Kita mau fokuskan ke cadangan chat, jadi chat-chat yang selama ini itu bisa kita simpan ke dalam Google Drive, ke email, kita klik cadangkan, dan kita nggak usah khawatir, nggak bisa ada kendala handphone hilang atau handphone error. Semua chat kita sudah kita backup ke Google Drive. Dan kita bisa mengunduhkan ke yang lain, misalnya ekspor chat atau bisa kita hapus semua chat selama ini. Hapus semua chat. Oke, okay. itu di profilnya. Selanjutnya adalah jika seseorang mengirim pesan sama kita Okay. kita buka pesannya karena kita terburu-buru atau kalimatnya panjang kita sempat belum sempat bacanya kita bisa tandai kalau chat itu belum semuanya kita baca caranya adalah kita tekan chatnya lihat ini ya kontaknya lalu kita klik sudut kanan Tiga, kita tandai belum dibaca. Ya, ini adalah tanda chat yang belum dibaca. Kita lagi sibuk. Atau, misalnya, chat ini sangat bagus sekali ya, sangat berguna dan kita pengen menyimpannya. Kita bisa simpan. Caranya adalah dengan menekan chat tersebut. Menahannya, lalu klik bintang. Ini pengaruhnya adalah jika kita menghapus chat, ya, bersihkan chat sini akan muncul keterangan. Jika kita klik semua pesan, maka semua pesan akan terhapus tapi jika terakhir kita klik semua pesan kecuali berbintang jadi pesan-pesan kita tandai dengan bintang itu tidak akan terhapus itulah fungsinya cat-cat yang bermanfaat kita tandai bintang oke itu aja bermanfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya. Oke, okay, fitur selanjutnya adalah kita ingin melihat sudah berapa banyak pesan yang kita kirim, pesan yang kita terima, lalu sudah berapa banyak data yang kita gunakan, dan kita bisa menghapus pesan foto, video yang memberatkan memori kita. Oke, okay, langsung aja kita klik ketika WhatsAppnya sudut kanan tiga titik kita klik setelan lalu kita ambil nomor 4 penggunaan data dan penyimpanan kita klik klik paling atas penggunaan jaringan di sini semua informasi tercatat di sini sudah kita bisa baca bahwa pesan yang saya kirim itu ada 175 pesan pesan yang saya terima Selama saya menggunakan aplikasi, aplikasi WhatsApp ini dengan nomor ini adalah 135 pesan. Itu ada bitanya, nya, lengkap semua. Ada pembaruan statusnya. Ada 15 pembaruan status saya selama menggunakan nomor WhatsApp ini. Panggilan masuknya belum ada. Ya, luar biasa. Banyak sekali ya. Kita back. Lalu penggunaan penyimpanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini selama ini saya cuman menggunakan 9 teks, dan ini bisa kita hapus ya. Caranya adalah lihat bagian akhir, ini ada kelola pesan, lalu checklist yang mana mau dikosongkan, lalu bersihkan pesan. Nah, ini dia tadi, semua pesan di kontak akan terhapus, kecuali yang berbintang kita klik push maka pesannya akan terhapus itu akan meringankan memori handphone kita mudah-mudahan bermanfaat ya fitur yang akan kita bahas adalah mengaktifkan tanda checklist biru fungsi fitur ini adalah agar pemakai atau kita mengetahui bahwa pesan yang kita kirim kepada penerima sudah dibaca bagaimana caranya ya jika teman-teman aplikasi whatsappnya dijumpai kasus seperti ini contohnya adalah pertama kita Pilih dulu kontak yang akan kita kirimi pesan, ya. Lalu kita ketik pesan, lalu kita kirim pesan. Kita sudah kirim, dan pesannya sudah diterima. Dan dibaca oleh penerima. Yang terjadi adalah double checklist itu belum berubah, apakah, dan kita tidak mengetahui apakah pesan kita sudah dibaca atau belum oleh pengguna. Baiklah, kita akan mengaktifkan fitur ini. Bagaimana caranya? Pertama, kembali ke menu awal. Perhatikan titik tiga sebelah sudut kanan. Kita klik "ya", kita klik "setelan". Ini kebetulan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya "setting", kita klik lalu kita klik akun selanjutnya privasi lihat paling akhir itu ada laporan dibaca kalau tidak ada tanda ceklis maka kasusnya seperti tadi tapi kalau misal kita ceklis maka kita akan mengetahui kalau pesan kita sudah dibaca atau belum oleh penerima pesan kita ulangi seperti seperti awal tadi pertama kita cari kontak yang akan kita kirim pesan ya kita klik kita klik pesannya lalu kita kirim ya Pesan sudah diterima oleh pembaca. Lalu dibacanya. Lihat apa yang terjadi. Double checklist berubah jadi warna biru. Itu menandakan memberikan informasi kepada kita bahwa pesan yang kita kirim sudah dibaca oleh penerima. kali ini saya akan sharing atau membuktikan bahaya stiker whatsapp pada handphone khususnya memori ya tanpa kita sadari teman-teman kita banyak memilih whatsapp dan kita tak tahu apa efek sampingnya jadi berikut saya akan sharing atau membuka yang selama ini tidak kita ketahui Oke okay, langsung aja bagaimana cara mengetahuinya ya pertama handphone harus dihubungkan dulu ke PC ya atau ke laptop lalu disitu kita lihat ya perhatikan explorer ini handphone sudah saya hubungkan ke ke laptop oke okay, ini adalah memori handphone saya bayangkan saya jarang foto video tetapi memori saya hampir penuh apa isinya Mari kita bongkar nah, saya menggunakan WhatsApp bisnis jadi teman-teman bisa lakukan ini di rumah atau langsung di tes hubungkan handphone ke laptop atau ke PC lalu lihat ini ada handphone kita ini ada memori internal internal biasanya pada umumnya ke handphone ya bukan ke memorikan kita klik Oke okay. karena saya menggunakan WhatsApp bisnis saya akan klik ini tapi kalau misalnya teman menggunakan WhatsApp biasa ya klik WhatsApp Oke okay. ini saya bongkar dulu punya saya ini WhatsApp bisnis setelah itu petunjuknya kita klik media media ini dia media ya lalu kita cari WhatsApp bisnis stickers disinilah stiker teman-teman yang kirim ke pes, ke grup jadi semua stiker stiker teman-teman yang kirim di grup jadi bukan bukan kita aja ya semua teman-teman yang pernah kirim stiker ke, ke, ke grup akan tersimpan di sini dan akan memenuhi memori handphone kita internalnya jadi bahayanya adalah Memori kita akan cepat penuh, maka handphone kita akan secepat lelet. Itu baru stickers ya. Nih, kita lihat. Kita saya klik. Bayangkan nih, ini kemarin baru saya hapus. Ini sudah masuk lagi. Ini kalau dihitung nih bisa ribuan. Nih, stiker Nih, nggak terbaca aja ya. Nah, itu yang baru dari stiker Belum lagi, dari voice note. Ada teman-teman nggak -teman sempat ngerti melakukan posnat posnat itu akan terekam atau tersimpan di memori telepon khususnya di bagian WhatsApp media ya. Jadi saya ulang lagi ya dari awal. Pertama, handphone dihubungkan ke PC atau ke laptop sudah terhubung. Lalu ini ada internal, ini memori handphone ya. Kebetulan saya nggak menggunakan eksternal. Karena saya jarang menyimpan file, lalu kalau misalnya teman-teman punya WhatsApp, dia ya klik WhatsApp. Kebetulan karena saya punya WhatsApp bisnis, saya klik ini, lalu menuju ke folder media, lalu kalau kita melihat bisnis sticker, apa stickers, ya kita klik ini. Ini lah stiker-stiker yang dikirim oleh teman-teman di grup, sehingga memenuhi memori handphone saya. Dan kalau ini nggak saya kontrol, ini bakalan penuh sehingga kerja handphone saya jadi lambat jadi apa yang harus saya lakukan solusinya adalah dengan menghapus ini menghapus langsung kita kontrol A langsung tekan delete ini menghapus semua stiker yang ada di handphone saya di whatsapp begitu juga voice note ini akan makan memori juga ya jadi sekian dulu jadi teman-teman sudah tahu bahayanya ya bahayanya itu memori kita cepat penuh dan handphone kita akan lelet jadi solusinya hubungkan handphone ke pc lalu, lalu dihapus bagi itu stiker maupun uh, push note oke okay. teman-teman itu aja dulu sharing saya ini mudah-mudahan bermanfaat yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Tips saya Ramadan Kali ini saya akan, akan sharing uh, Bagaimana mengantisipasi Bahwa ada pihak-pihak yang ingin memobrol atau menghack akun whatsapp kita jadi teman-teman saat ini sudah banyak ya Hacker atau apalah namanya yang berusaha untuk mengambil data Salah satunya adalah Tokopedia Dan kali ini untuk diri kita sendiri kita harus mengantisipasi Minimal akun akun kita tidak dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Oke okay. Ya Bagaimana cara aku WhatsApp anda dibobol Jadi pada umumnya Pelaku menggunakan Atau meminta Kode SMS yang dikirim melalui WhatsApp kita Jadi cara kerjanya Pertama Pelaku mengirimkan Kode OTP Jadi kode otp akan masuk ke whatsapp kita kalau misalnya kita kan berarti akun whatsapp kita akan dikendalikan oleh pelaku kode otp ini biasanya kita dapatkan kalau kita meminta kepada pihak whatsapp nah, misalnya kita mengganti handphone atau mengganti aplikasi kita minta kode otp nya dan whatsapp akan mengirimkan dan adalah itu yang digunakan oleh hacker atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil alih akumasa kita yang kedua cara lain adalah melalui SMS forward SMS Forward. ya cara ini biasanya pelaku menggunakan pihak ketiga jadi menggunakan jasa pihak ketiga itu menggunakan SMS Forwarder, jadi salah satu aplikasi. Jadi mirip modusnya mengirimkan atau meminta kode OTP di WhatsApp kita. Jadi SMS Forwarder ini dia menggunakan Tiga Tiga lebih meyakinkan kalau ada SMS untuk meminta kode OTP ke WhatsApp kita yang terakhir adalah SMS auto-due ini mirip ya uh, mirip dengan SMS for menggunakan pihak ketiga tapi di sini melalui pihak operator seluler, jadi pihak ketiga ketiganya adalah operator seluler itu bisa diaktifkan melalui, melalui bintang 500 bintang 22 pagar dan biaya akan dikenakan oleh Eh, kepada kita eh, sebagai korban. Jadi Kesimpulannya ya, hati-hati pengalihan akun WhatsApp jika menerima SMS. Jadi cara mengantisipasi, mengantisipasi agar akun WhatsApp kita tidak dibobol atau dihack, kesimpulannya mungkin itu pada satu yaitu pengiriman SMS. Jadi segala cara digunakan pertama pengiriman OTP-nya kode OTP-nya modusnya mirip ma baik melalui pihak ketiga maupun melalui pihak operator sejujurnya pasti selalu kita menerima SMS terlebih dahulu begitu terima SMS mengenai WhatsApp betul-betul dibaca kalau kita tidak ada melakukan permintaan SMS atau permintaan kode otp jangan pernah dilakukan kalau misalnya kita oke kan maka Aku rasa kita akan berpindah tangan. Jadi, untuk teman-teman lebih berhati-hati terhadap penerimaan SMS, ya. Kalau misalnya kita tidak ada merasa berkembang dengan SMS tersebut, segera dihapus. Begitu juga dengan pengirimnya, walaupun di situ ada pihak seluler, kalau kita tidak ada berhubungan, ya, segera dihapus. Nah, selama itu, kita tidak melakukan permintaan kode OTP oke okay, itu aja terima kasih bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe mudah-mudahan bermanfaat. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh